Yeah. asya te. alhamdulillah terus itu gue ini pasar lo, kok yang jarak lu, wah. he, ayo ayo. ayo. aku ayo aku itu ya tadi bagus, takut Kurang Gu harap ngelih diki iya orang bentotalitas ngelih diki ordu aku sayu sip asok ya kayaknya ini demi lingkungan ngurusi ordu susah susah penagangannya sopoh gimana alis laris iya <tuk> Jatah Mirang-Mirang, Minggu aku rambut jatah. Ini nanggja ikon nih. Eh. Go, Hei Jatah aku nih. Malah menengah. Aku mas. Data aku, seminggu rambut. Teri aku gi. Aku ini anak lucu. Tegangan sepi mas. Sepa sepi kah? sepi aku kok, Cat kokon sama rale jatah. Pokoknya ibu ragi-kragi. payu, gurung, payu kohra tarik no kabe malah aduh pasak Ora amput ordo kok ngentiki. Wong karu-karuan. Ih, Setan alas. cukup Setan rematodo. Piten arane ketemu. Lakuane setan. setan. setan. Muluk woh ana asah karbi apa mendem nyapu es uh. uh. Is. mendem Makan dulu, uh. ayo! Buletannya pelayan turut ngedi uh. Oh, langgerek ini malah mendem, Tante Ani. Dam! Nana aku malah kurang jauh mendem. Ustadz pernah nyandi dian. Jadi ini ngekol, malah kerenek. Uh. Dian, cok, Rana Anies. wong prima arep trimogor dikalahno karo wong tuwek-tuwek. Ya wis to, dungan aku selamat. Sopo ae sing panun sopo ae sing kadasen, lha opo malah sikil rangan. Kok wereni tak sapule? Lho, Mbah kok disapu? Maksudku tak obati nganggo obat cap sapu. Dungan aku selamat, mat